Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun anda berada kembali di VTV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik seputar idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Lesnar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kita keunggahan terbarunya, Bapak Bilar ya. Satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto cute di Paris Hari keempat nih persahabat ya kegesrekan dan vitamin mulai meluber Papa Bilar, Bunda Lesi Kejora selalu gesrek di persahabat ya Haduh ada aja nih pose fotonya cute banget di ya. Hingga di postingan ini pun Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat Kalau depan Eiffel, mah gaya apa aja tetap kelihatan romantis Abis ini evolnya minta mutasi ke Bekasi Katanya tuh ya Itulah kalimat Yang dituliskan oleh Papa Bilar Aduh ada aja aja kelakuan kegesrekan Yang selalu membuat kita happy banget ya Hari ini Hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ada tanggapan dari Bang Adi Sky Mengatakan udah gak sedih-sedih lagi kan Kasep Makasih Alesti Kejora sudah membuat Sohib Aku tersenyum kembali Wow Untung ada Bunda Lesti yang menemani yang selalu bikin happy Papa Bilar Dan kita lihat juga persahabat Keunggahan selanjutnya Papa Bilar, Bunda Lesti kejora pun Ini main TikTok Di Paris persahabat ya TikToknya aja bikin kita ketawa ngakak Dengan gayanya persahabat ya Inilah kegesrekan yang Sangat luar biasa dari Leslar Bunda Lesti, Papa Bilar Memang selalu the best Tampil dengan apa adanya Selalu membuat kita bangga momen ini pun persahabatian ya, banyak sekali dibanjiri komentar. Salah satunya dari akun yuliani.yuli19 mengatakan, "Kegesrekannya membuat kita terhibur." Tuh persahabatan disimak dan diperhatikan. Kegesrekannya Leslar itu selalu membuat kita terhibur. Doakan yang terbaik ya, mudah-mudahan Leslar selalu sehat di sana, selalu bahagia dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Kemudian persahabat kita mampir ke unggahan dari Pondok Kula warga. Di sini memposting foto Abang L yang sangat lucu sekali ya ketemu bestinya di Kota Bandung. Duh ini sangat luar biasa senyumnya lucu dan sangat ganteng sekali masya Allah. Outfitnya pun yang dipakai selalu keren, luar biasa Enim yang selalu saja persahabat ya. Menemani selalu mengurus si Abang El, masya mudah-mudahan Nin selalu diberikan kesehatan juga dan selalu bisa menjaga Abang Fatih kemanapun berada. Kemudian persahabat kita mampir ke unggahan spesial dari BBL-nya Leslar. Ini cute banget ya, akhirnya kita melihat video, momen video call Bunda Lesti dan Abang Fatih. Pantas aja katanya bersahabat ya, pandanya gasrek. Karena Pawangnya lagi tidur. PPL lagi tidur siang terpantau video call bareng Bunda Lesi Kejora. Di sini pun ada kalimat caption yang dituliskan, "Walah, pantas pandanya kayak cacing kepanasan. Pawangnya lagi bobot toh," katanya tuh ya. <laughs> Pawangnya lagi tidur, pantas aja nih. Papa dan Bunda ya seperti cacing kepanasan, goyang-goyang TikTok yang sangat gesrek sekali hingga membuat warga kona terhibur sekali hari ini kemudian persahabat kita mampir juga ke unggahan terbarunya mas gongli mas gongli mengunggah sebuah postingan video sedang berada di suatu tempat yang sangat wow sekali tempatnya ini luar biasa persahabat ya tim dan idola kesayangan kita abang L ini juga tentunya ikut ke lokasi yang diunggah oleh mas gongli Postingan Mas Gongli ini para sahabat, ya, ini sepertinya memang aset milik Bunda Lesti Kejora Masya Allah. Semoga tambah sukses untuk idola kesayangan kita, usahanya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran. Dan selanjutnya para sahabat disimbang juga di Ungan Indosiar. Satu jam yang lalu ini mengugas dua postingan foto dari beberapa artis, ada pasangan Leslar Terutama ada Abang L ya disini dan kita lihat di sebuah kalimat caption yang dituliskan. Mau ngikutin yang lagi rame ah my damn versinos year. Leslar dan Abang L selalu menjadi pusat perhatian warga Konoha. Di komentar pun banyak sekali. Komentar Leslar dan Abang L. Luar biasa semoga tetap kompak dan tetap solid untuk warga Konoha Leslar lovers Untuk selalu mendukung yang terbaik buat Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya para sahabat kita mampir ke fashionnya Abang Fatih Akhirnya outfit yang dipakai hari ini muncul juga harganya para sahabat Yang ini sepaket di banner seharga 799.000 rupiah Masya Allah hampir satu jutaan ya outfit yang dipakai oleh Abang Fatih hari ini Berkah barokah dan sukses untuk idola kita Selanjutnya kita juga mampir ke unggahan dari Pak Ferry Pak Ferry meripost kembali unggahan dari Papa Bilar yang mengucapkan Selamat untuk Tobali Production, persahabat ya Luar biasa, hari ulang tahun Tobali Putra Production Mudah-mudahan tambah sukses Dan Pak Ferry juga meneruskan sebuah kalimat nih Untuk Lesti dan Bilar Thank you pasangan fenomenal yang kini meniti karir di Eropa Wow, luar biasa Meniti karirnya di Eropa sekarang ya, Leslar Semoga doa-doa baiknya terkabulkan